kata berapa kali? kali ini yang beberapa kali eh, apa namanya katakan Quran sampai 5 kali yang pertama atau sudah pernah <Sing> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bersyukur kita kepada Allah kesempatan hari ini di tanggal 11 Mei tahun 2022 masih dalam suasana bulan Syawal 1443 Hijriah. Uh, kami dari Kelompok Terapi Quran Melukmu berkesempatan hadir di sekolah uh, menengah pertama Islam terpadu Al Dina untuk memberikan sekedar apresiasi kepada siswa dan siswi peserta didik sekolah ini bisa lebih kuat lagi berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara memberikan hadiah kepada siswa dan siswi yang pada kesempatan ramadan 1443 Keceriaan kemarin bisa kilau alat peraga yang terbanyak tantangan Al alat peraga yang terbanyak dan ada dua siswa yang kemudian kita pilih sudah mulai menjadi lebih yang lain sehingga kita berharap bumi pemahaman dan usaha Pulau Seram ini jadi salah satu bumi yang melahirkan generasi-generasi perani generasi-generasi yang kuat interaksinya dengan alam yang sudah barang itu akan mendatangkan keberkahan bukan hanya bagi daerah ini saja tapi mudah-mudahan juga buat seluruh negeri ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita nah, menyerahkan hadiah buat uh, siswi yang ya, sekarang kelihatan sesuai yang laki-laki ya nama sih pak? Rizik Rizik siapa? Rizik siapa? Rizik Rizik kemarin pak? berapa kali? 6 kali, berarti yang paling banyak ya Jadi kira di sekali berarti sehari baca Quran bisa Jadi hari Kapan? nashal yes. oh terjut 30, 29, 28, 27 ya, ya. apa juga sama seperti ini iya. jadi tadi hanya ya, ini ya, dari kawang terhadap kipas mau dengan sebagai ya semangat so, lagi ya dengan ada bisa Ini bentuk apresiasi yang pernah dijanjikan oleh Forum Terapi Quran Pada siswa dan siswi Semgai orang anjing Mas Yang bisa menghantamkan keburannya Terbanyak Selama bulan Ramadhan 14 43 Yogyariah Dan Kiranya Jadi Siswi ya. Misalnya sampai kali. di romah saya sudah kita Ya, ada kita hati mungkin tidak seberapa Tapi mudah-mudahan bisa menjadi Pengiju motivasi ya Bisa terus berikan kekumpulan Menjadikan kekumpulan bagian dari Kebutuhan kira Dan juga yang lainnya Insya Allah ke depan Sayangnya Bapak kalian Iya Mudah-mudahan Nama siapa, kelas berapa eh, Nama Ya. ini yang beberapa berapa kali eh, apa namanya? quran sampai 5 kali. Yang pertama ya. atau Ramadan sebelumnya sudah pernah Ramadan sebelumnya berapa kali? Iya, terjadi Peningkatan Mudah mudahan dapat cepat nanti nia melahirkan sehari berapa baca berapa jus enam sampai tujuh jus Di setiap apa habis sholat atau habis. Ya. Oh, okay. ya. Ya. Ya. jadi enam sampai tujuh jus berarti 5 kali hitam dalam semuanya ya terima kasih jadi motivasi buat yang lain insyaallah. Iya. Iya, kita buat Ya, Silahkan.